Back to my channel, Fitri Helen. Guys, jadi hari ini aku mau unboxing hadiah dari rumahku, Taipei. Ini adalah hadiah ikutan lomba giveaway di TikTok, yaitu dengan cara uh, membuat video atau foto tentang rumahku, Taipei. Guys, jadi kalau nggak salah, ini bulan Mei, ya, bulan Mei, dan disitu masih kondisinya masih normal cuma tetap ya kita pakai masker jaga jarak dan setelah itu aku terakhir nggak pernah pergi pergi jauh lagi ya masih di sekitaran rumah aja oke teman-teman kalian penasaran kan apa sih isinya yuk kita unboxing bareng-bareng guys di video sebelumnya aku sudah memberitahukan bagaimana cara mengikuti giveaway ya baik. Itu berupa video atau foto Kalian benar-benar harus fokus Misalkan mengikuti video Yang pertama itu niat pastinya Terus fokus Dan kalian bisa mengikuti tips-tipsnya Kalian bisa Like di video sebelumnya guys Halo Assalamualaikum ini dari rumah kita, IP. Thank you banget. Diahnya apa okay ya? Jadi penasaran. Wow, ini apa ya? Cek banget. juga nggak tau ini guys, ini apa ini hadiah dari giveaway di rumahku Taipei. Terima kasih Cetina. Baru dibuang. Oh, yeah. uh, uh. Sudah lama banget yeah. Sekarang <laughs> mau pakai masker Biar yeah. aku ya, masuk master kayaknya Jangan lupa mampir ya di rumah Putai P, Di lantai Biwan, patokannya Y24